Emangnya yang suka makan itu cuma penjahat. <laughs> kok dibilang sadis. Yang penting kan pelukun nggak bengkak. Blast mini di mana? Aku akan mencarinya. Kau tunggu di sini. Lalu ini siapa yang bayar dong weh? Nanti kembali ya. Terus dibayar ya? Aduh mati aku gadang yang bayar. <laughs> aku nggak punya duit nggak bayarin aduh. <laughs>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 Aku ini adalah arwah gentayangan. Huh. <tipas> <Huh. tipas>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 dia Cukup, Lasmini. Kau sudah terlalu lelah. Akan menghancurkan dirimu sendiri jika diteruskan. Lasmini. Kau terluka dalam, Lasmini. Hah? Satu sedikit? <tuk> <tuk> Semuanya gini. Satu sedikit. <tuk> gak mungkin, Nyai. Wah, apa ini namanya? <tuk> Pokoknya harus bayar. <tuk> Aku nggak punya duit. eh, eh? Berani-beraninya ya makan di sini tidak bawa duit? Duitku lagi di bawah temanku, Lasmini sama Bagus Utara. <tuh> tidak ada alasan, pokoknya kalau tidak mau bayar, kamu akan saya gantung di pohon. Soal hutang, itu gampang. Kecil, Nek, Black Semenel. Yang penting, Eka mau nanya sama Eh, uh, di mana dan Mas Bagus Utara sekarang? <tuh> Emang kenapa kamu mencarinya? punya utang ya ke lagi nyari-nyari Deske, Deske berondong Eke, yuk. Ya kalau gitu bayar dulu ini, nanti baru aku tunjukin ya. Hah? yang penting benar. Ye tahu di mana Denmas Bagus Utara, ya ajakin ke sana ya, yuk. Loh cepet dibayar, kita pergi dari neraka ini. Tenang ne, yuk, duit banyak nah. <tuh> Nih udah kan, Nyai? dibayar, dah <tuh> pergi sana lah, Sampean kenal nggak sama teman nyok eke, namanya Denmas Bagus Utara. Alah, nggak kenal? Ih, eh, dasar cebol gilingan. Uh. Eh, kamu jangan menghina aku ya. Namaku Arjuno, bukan cendol. Hehehe, <tik> cebol. Jadi Sampean ane, bohong kan? Tidak tahu di mana Denmas Bagus Utara berada. Yuk, <tik> siap yang bodong. Hehehe, <tik> siap yang bohong. Emang sekarang aku nggak tahu. Ki, kilurah. Gil dah. E, e, ada eh, apa? Aduh, eh, aduh. Eh, eh, eh. Heningan ya. E, bela ke, e. belak Iya. Ada apa sih? Bikin banciku hilang aja kamu.